Pada saat ini Manchester United berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris. Manchester United sangat membutuhkan poin penuh guna menjaga persaingan meraih juara, menjamu Leicester City. Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023, adalah peluang besar Manchester United. Gol babak pertama ini diciptakan Marcus Rasseford pada menit ke-25 memanfaatkan umpan dari Bruno Fernandes.